Halo geng, welcome back my channel. Oke, okay, pada kesempatan kali ini gua bakal uh, ngasih tutorial cara um, menggunakan gate kontak agar tidak tidak berlangganan. Oke, okay, tanpa berlama-lama lagi, ini tutorialnya. Bagi kalian yang belum tahu apa itu get kontak, kalian bisa simak video saya yang ini. Berikan tutorialnya jauh-jauh sebelum get kontak menjadi viral, ya. Nah, biasanya kalau kalian pakai get kontak, kalian akan dikasih uji coba. Misalnya, kalian sudah mencari lebih dari batas, kalian akan dikenakan bayar, ya. Nah, oleh karena itu, saya akan memberikan tutorialnya agar kalian itu tidak berlangganan ya tapi sebelum lanjut ke videonya buat kalian yang belum ngopi dipersilahkan ngopi dulu agar hidup kalian lebih indah let's go caranya simple teman-teman kalian tinggal uh, clear data saja aplikasi gen kontaknya ya kalian buka pengaturan menerima aplikasi tebar aplikasi kalian cari gate kontak setelah itu kalian masuk ke penyimpanan terus pilih hapus data nah setelah kalian sudah hapus data, kalian tinggal buka lagi aplikasi Get Kontaknya ya. Tapi dengan syarat email kalian harus dirubah ya. Jadi kalian tuh harus punya email lebih dari satu ya. Jadi emailnya tuh harus dirubah terus. Nah, kita masuk dengan Google. Ini email saya banyak banget ya. Jadi ketika kalian memakai aplikasi Good Contact dan sudah limit, maka kalian tinggal hapus data. Terus kalian masuk lagi dengan email yang berbeda. Paham ya sampai ini ya teman-teman ya? Oke, okay, contohnya saya masuk ke ini. Biasa verifikasi menggunakan WhatsApp saja. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Ya, oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga saja uh, bermanfaat, ya. Salam.